Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Abisahril Usama Pemilik channel Youtube Persatuan Ronin Samurai Dan mempunyai bengkel tempat katana Dengan nama katana Sword Dragon Indonesia Dan mempunyai uh, toko Temiko Shop dan beberapa channel yaitu Persatuan Ronin Samurai dan Temiko Laura Channel. Channel Temiko Shop, Channel Katana Sword Dragon Indonesia. Tapi yang lagi sedang dirintis, yang channel baru kita adalah Persatuan Ronin Samurai dan Temiko Laura Channel. Ya, kami membuat dan menjual beberapa jenis aksesoris pajangan dinding seperti Katana Jepang, Pedang Aragon Eropa, Pedang Arthur Eropa, Pedang Viking Amerika, serta pedang-pedang Amerika lainnya, Pedang Nusantara, Pedang Indonesia, sejenis kris-kris, Golok Betawi, Golok Nusantara, Pedang Indonesia, dan Pedang Cina, Pedang Arab, Pedang Samsir, dan Pedang Persian. Yang sudah kalian pernah lihat video-videonya, ada yang bisa menebas rantai, ada yang bisa menebas baju jira. Ada yang bisa menebas paku, ada yang bisa menebas tralis pagar besi hingga hancur. Ada yang menebas galon, menebas bambu, menebas botol aqua, menebas drigen. Semuanya harganya bervariasi dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Nanti setelah sesi wawancara ini kita lihat beberapa video tentang produk-produk kami yang sedang Uh, dilakukan uji coba untuk menebas Drigen karena itu yang harga350.000 kita menjual dari harga yang 100.000 hanya untuk pajangan hingga uh, 100 juta rupiah, karena harga bervariasi tapi kebanyakan yang paling laris adalah yang harga 5 juta 3 juta hingga 2 juta setengah uh, jangan lupa di subscribe channel-channel YouTube kami untuk supaya bisa terus berkembang dan berkarya Karena subscribe itu gratis Dan kami meminta dukungan teman-teman untuk mensubscribe channel youtube baru kami Yang bernama Persatuan Ronin Samurai Dan channel anak saya yang bernama Temiko Laura Channel Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelop. Kelogan saya silakan. Nah gitu. Bien. Ya. Aman boskiu. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah siang hari ini Akan mencoba pedang kilbil Tebas jerigen Silahkan Ustadz Masya Allah Putus ya Nah, kirim video sama saya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini pedang singunto asli Jepang, milik komandan pasukan Jepang. Pedang Jepang asli. Buatan luar negeri Enak kamu situ? Takut kena bangku hmm soalnya tajem banget tekanan bangku robek. Action.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 Pesan sekarang juga 0815 4797. Pedang katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri.